Tempat paling pendiam namun saat marah sangat berbahaya, jangan sampai terusik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GMA? Semoga sahabatku selalu diberikan kelimpahan rejeki yang berkah dan umur yang panjang amin. Pepatah mengatakan lisan bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum, termasuk perasaan seseorang sehingga membuatnya marah. Karena itu seseorang yang pendiam bukan berarti lemah, akan tetapi tidak ingin melukai perasaan orang lain. Woton berikut ini memiliki sifat yang pendiam dan pandai menyimpan amarahnya. Namun jika sudah tak sanggup menahan rasa marah, maka marahnya akan sangat mengerikan karena marahnya orang yang pendiam lebih mengerikan dari orang lain, berikut Woton yang paling pendiam namun saat marah sangat mengerikan. 1 Jumat Pon Woton ini memiliki sifat pendiam namun banyak akalnya, dirinya pun teguh pendirian, jika tidak senang selamanya tidak akan mengulanginya kembali. Woton ini berada di bawah naungan bumi kapetak yaitu akan mendapat kemenangan dalam meraih keinginannya. 2. Jumat Kliwon Jika seorang pria memiliki woton ini maka akan memiliki sifat pendiam, namun jika wanita cenderung banyak bicara. Pria dengan woton ini pandai menyimpan perasaannya, tidak mudah marah namun sekali marah akan sangat berbahaya. Woton ini berada di naungan semi, sehingga memiliki kesederhanaan dalam hidupnya, berwibawa dan bijaksana. 3. Senin Legi Woton ini memiliki sifat pendiam serta tenang dalam tindakan dan pikirannya. Woton ini berada di naungan Satria Wirang artinya dirinya mampu menangani kesulitan sampai menemukan keberuntungan dan kemuliaan dalam hidupnya. Empat Kamis Pahing Woton ini sangat pendiam dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Prinsip utama dalam Woton ini adalah keserasian dan keselarasan dalam hidup. Woton ini berada dalam naungan Satria Wibawa yaitu woton ini pandai menyimpan perasaannya dan tidak mudah tersinggung. Namun jika tersinggung dan marah maka akan sangat berbahaya. Demikian empat woton pendiam namun jika marah akan sangat berbahaya.